Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Agri Bones Pada kesempatan kali ini Saya sedang melakukan Menguras terpal serpalu Saya yang berisi Ikan gabus Untunitas pengurasan Untuk ikan gabus ini Perlu dilakukan kan, saya? Karena jika tidak Kita kuras Nanti ikan terganggu kesehatannya dan macam makan yang akan Untuk Pengurasan sendiri tidak ada uh, patokan waktunya rekan-rekan sekalian. Jika malah dirasa air sudah mulai uh, kotor dan sudah mulai uh, mengeluarkan bau, maka kolam tersebut wajib kita kuras. Kuras kertas lagi, rekan-rekan. Ya, tumbuhannya lebih Pak, lebih besar karena ini lebih besar. jadi pengurasan kita lakukan secara total rekan-rekan secara total jadi kita ganti air yang baru sekaligus kita akan mencari ikan-ikan yang ukurannya lebih besar dari ikan-ikan lainnya rekan-rekan atau kita sortir tapi biasanya jumlahnya tidak banyak rekan-rekan dari kurang lebih 500 ekor ini paling sekitar 20 30 ekor yang ukurannya lebih besar nah, gunanya agar tidak mengganggu pada saat perebutan pakannya nanti rekan-rekan tapi kalau dia memakan rekannya atau kanibal tidak rekan-rekan karena ukurannya itu hampir sama sebenarnya cuman dia lebih besar aja rekan-rekan Oke kita cari rekan-rekan yang ukurannya lebih besar contohnya rekan di ukuran yang lebih besar. Coba nanti teman-teman. Ukurannya cukup berbeda rekan-rekan. Nah, jadi itu yang besar harus kita singkirkan rekan-rekan. Akan tidak kalau memakan tidak mungkin dia rekan-rekan. Memungki di kawannya tidak mungkin. Karena dia sama-sama besar bukan mulutnya pun tidak mungkin kuat akan mengganggu pada saat pemberian pakan permukaan pakan dia akan mengganggu. jadi kita singkirkan jadi kita pelihara di kolam atau tempat khusus nah, sekaligus saya mau uji coba karena selama ini ikan gabus ini menggunakan pakan full pellet jadi yang besar-besar ini nanti akan saya coba dengan menggunakan campuran pakan daging ikan-ikan kecil keong mas khusus pokoknya apa aja yang ada stok yang ada nanti saya coba berikan uh, pada bagus-gagus yang lebih besar ya. apakah nanti dalam satu bulan pertumbuhannya signifikan nanti akan saya buatkan video lebih lanjutnya oke okay, setelah kita pilih-pilih kita dapati 50 ekor yang ukurannya lebih besar dari kawan-kawannya nanti kita pindahkan ke tempat yang lain setelah kita lakukan pengurasan dan pemilihan kita masukkan lagi air ya. Satu hal lagi yang penting dalam pemeliharaan ikan gabus di kolam tepar rekan-rekan yaitu kolam harus ditutup dengan menggunakan jaring atau waring dengan rapat rekan, -rekan. gunanya agar ikan gabus tidak melompat keluar jadi pastikan tidak ada selah-selah yang bisa membuat ikan gabus keluar dari kolam oke rekan-rekan sekalian itu saja yang dapat saya sampaikan semoga dapat membantu atau menjadi motivasi rekan-rekan sekalian untuk membudidaya ikan gabus yang belum subscribe silahkan subscribe like dan komennya ditunggu karena saran dan kritik dari rekan-rekan sekalian sangat membantu untuk berkembangnya channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.